Nah, sekarang kita bagaimana nih kalau kita mau benar-benar bergerak bottom of piramidnya, solusinya apa gitu ya. Nah saya ini kan senangnya nyendir, nyemoni, terus ngingetin, terus ya kadang-kadang ya kadang-kadang nyamoni juga gitu ya. Hanya hanya untuk membuat kita ini ada lawan tanding lah gitu, ada sekondan lah gitu ya. Kita nggak ingin nge Sri Mulyani yang mega bintang tersebut banyak gelarnya dan kita nggak ingin ngeyek Opung gitu ya yang maha pintar dan pintar ngeliat uang. Tapi kita ingin lihat sisi lain dari muscle knowledge, jadi otot pengetahuan yang lain untuk diserap. Nah, contohnya jadi yang kita anggap adalah, kita tahu ada UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah gitu ya, kita bagi. Terus di luar itu ada pengusaha besar, pengusaha besar, omset dan kapitalisasinya di atas 100 miliar, itu kita tahu. Perusahaan besar di Indonesia ini ada sekitar 24 ribu, Masuk kategori besar dengan omset di atas 50 sampai 100 miliar Dan yang 600 itu listing di publik Jadi kecil sekali yang listing di publik Dibandingin misalnya perusahaan di Singapura yang hampir 20.000 ribu Singapura perusahaan listing di publik Kemudian dibandingkan di New York Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange Rendah sekali kita punya Nah di luar itu yang 50 juta adalah mikro, kecil dan menengah Dan kita bagi lagi Mikro adalah U corporation, dia dengan dirinya single, kemudian perusahaan kecil itu punya satu atau dua asisten yang membantu, bukan belum tentu pegawai. Mereka ini dari 50 juta, mungkin ini yang 47 juta, gitu ya. Nah, kemudian menengah ini ya omsetnya antara 500 juta sampai 50 miliar omset setahun ini, itu masuk kategori kelas menengah. Ini paling duanya tiga juta saja. Nah. Kita bedakan besar dan UKM tadi, UMKM tadi. Yang besar tadi punya sistem yang namanya bank. Kalau mereka perlu dana, bank bisa cairkan karena mereka mempunyai jaminan sekali lagi. Sistem perbankan ini sak Sistem perbankan ini diciptakan untuk oligar. Sistem perbankan ini diciptakan untuk elitis. Karena syarat meminjamnya adalah aset base. Harus harus ada aset atau apa collateral. Yang kedua. Mereka bisa IPO, listing di, di dana publik yang tidak ada bunganya, nggak ada bagi hasil. Dan yang dilihat adalah capital atau uh, equity-nya mereka. Nah, apa yang terjadi di UMKM yang kelas kecil ini? Ini kan dia udah nggak punya aset, misalnya dia punya 10 ayam geprek, cabangnya 10, tapi tempatnya semua menyewa gitu ya. Nah, sehingga waktu pinjam gepang banget bisa, going public nggak nyampe gitu ya. Uh, di sinilah... Uh, perusahaan kami, uh, Santara sebagai perusahaan urun dana pertama untuk UKM di Indonesia dan terbesar saat ini kami baru memiliki 300 ribu investor receh 300 ribu investor recek itu naruh antara 5 sampai 10 juta jadi saat ini ada sekitar 2 triliun uh, portfolio dari Nasab atau dari investor recek tadi dan saat ini kami baru membiayai 88 perusahaan menengah gak pun ini kami belum bisa mengerjakan perusahaan yang kecil atau mikro karena pembukuan mereka lemah sekali, gitu ya. Kita nggak mungkin bisa, kita nggak mungkin kayak malaikat bisa menyelamatkan semua orang. Kita ngambil perannya aja, yaitu kelas menengah. Yang 3 juta ini gimana caranya scale up, naik menjadi negara besar. Kalau mau menjadi negara besar, perusahaan yang 50 miliar ke atas omsetnya itu, ya harus 20000 ribu, harus 100.000 ribu sampai 200.000 perusahaan nggak kayak di Indonesia sekarang. Tidak sampai 20 ribu perusahaan besar gitu ya Jadi yang ini kita naikkan Nah dengan uh, Santara ini Kita berharap teman-teman di ITBAD Kalau Anda memerlukan funding atau dana Dan perusahaan Anda tersusulis jalan kira-kira setahun omsetnya, Memerlukan dana tidak lebih 10 miliar Portfolio ini mungkin kita bisa kerjasama Dan di sini kita yang kita lakukan adalah kita punya ekonomi itu bukan kapitalisme liberalisme tapi tadi ekonomi pancasila gotong royong dana, sirkah bagi hasil dengan kekuatan batang piramid kekuatannya dari bawah untuk bawah gitu nah kalau bawah untuk bawah ini bergerak bersama ini akan naik dan membuat kaya dan kekayaan indeks ini kaya dan miskin ini makin mendekat karena bawah yang kita angkat gitu ya karena susah yang atas diturunin Susah, bukan tidak mungkin susah. Nah, itu solusi dari saya pribadi adalah kami membuat Santara, dan kita berharap bergandengan dengan Muhammadiyah, bergandengan dengan GPKD, untuk mengangkat yang dari bawah ke atas, gitu ya. Nah, kalau yang dari atas ke bawah, mungkin di akhir diskusi saya kali ini itu ada, tapi perlu ide gila, gitu ya. Adanya gini, di dalam kubu psikologi terkenal yang namanya Warren Hardy Effect. Warren Harding adalah presiden Amerika 1910, saya lupa tepatnya ya yang mau ceritakan Warren Harding efeknya begini kita tahu Amerika di tahun 18 sekian sampai 1910 yang namanya orang kaya itu benar-benar oligarki itu lebih kaya bahkan dari Federal Reserve, bahkan kalau teman-teman boleh cek di Wikipedia di tahun 1898 Filipina itu minta merdeka dari Spanyol dan dia minta uang kompensasi si Spanyol minta 20 bilion dolar waktu itu, sekarang nilainya mungkin 10 kali lipat dari itu dan Filipina dengan serta-merta minta ke Amerika untuk nebus ke Spanyol dan Amerika tidak punya dana segitu Amerika Federal Reserve minta bantuan dari Andrew Carnegie Andrew Carnegie membayar 20 billion US USD untuk kemerdekaan Filipina sampai mati dia nggak pernah melihat apa itu Filipina kayak apa nah, Torinya bukan Filipina yang merdekanya dibayar ya, beda sama kita merdekanya adalah dengan perjuangan Fight kita berbeda gitu ya Nah, poinnya adalah oligar lebih kaya dari uh, Federal Reserve atau Bank Sentral Nah, dengan ketimpangan kayak gitu, setiap presiden mereka bayar, setiap presiden mereka bayar Sampailah uh, Ya kayak sekarang kita tahu pas untuk menjadi presiden itu 9 triliun saya tahu Anies nggak punya Ganjar nggak punya Ridwan Kamil nggak punya pasti oligarki di belakang mereka dan ya akhirnya akan begini terus gitu ya. Nah ada cara untuk uh, apa yang dilakukan oleh uh, negara Amerika waktu itu di, di, di waktu itu ada tiga orang waktu itu lagi duduk uh, di kafe gitu ya ini tahun 19 sekian ya. Tiga orang nih anggap kayak Deni J, Indo Barometer, si Kodari itu lagi duduk tuh apa namanya itu lembaga survei lah. Mereka lagi duduk-duduk nih ngeliatnya ada nggak bener negara Amerika ini? Gini-gini menang oligarki oligarki lagi. Terus mereka ngeliat ada senator namanya Warren Harding. Senator ini loser dia biasa aja. Bedanya dia tinggi, gede, ganteng gitu ya. Nah dia lagi melakukan shoe shining, lagi ngosong apa? ya, Sepatu biar mengkilatkan dulu ada di ujung cafe itu sepeda kang semir sepatu gitu mereka bilang gimana kalau orang ini kita jadikan presiden gitu ya boleh juga nih gitu dia memenuhi persyaratan vokalnya bagus orangnya tinggi ganteng gitu ya karena seseorang kalau tinggi dia punya posisi superior jadi orang di bawahnya itu inferior dan orang kalau intonasinya bagus suaranya vokalnya bagus e, intonasi apa e, vokabularinya bagus narasinya bagus terus dia ganteng dia akan menjadi mempesona gitu, dan itu syarat Warren Harding untuk menjadi presiden cukup, tapi otaknya nggak ada gitu ya terus bertigaannya bilang, mau nggak mau jadi presiden? mau gitu ya nah mereka diskusi, Warren Harding ini, diskusi dengan orang ini, kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini nah tiga orang ini ngumpulin, UKM, UKM, dapat 9 triliun lah, to make story short gitu ya dan akhirnya jadi presiden beneran, begitu dia jadi, oligarki dia tekan gitu ya, dia tekan Kaos Amerika sampai tahun 2000, uh, sorry, 1930 sampai akhirnya uh, crisis ekonomi. Karena oligarki ditekan terus dengan pajak, dengan aturan segala macam, karena untuk mantu yang bawah. Puncaknya adalah 29 uh, Black Monday uh, collapse saham. Habis itu 1933 presiden baru terpilih, FDR, Franklin Delano Roosevelt, dia jadi mengelola dengan printing money, yang disebut Green uh, Back gitu ya, uh, strategi ini printing money dia membangun Amerika, dan disitulah kekayaan UKM sejajar, kekayaan negara naik, kekayaan UKM naik, dan oligar sejajar. Jadi, triangle tadi menjadi levelnya sama sehingga Amerika menjadi negara seperti saat ini. Nah, disitu dua hal yang saya pikir teman-teman mudah-mudahan dapat insight dari saya, walaupun sederhana ilmunya. Pertama, batu Piramid kita gerak dengan kekuatan berjamaah, urun dana, pereceh-receh aja menolong UKM. Yang kedua, kalau memang niat kita pilih Warren Hardingnya siapa, Muhammadiyah range semua, supaya tidak tergantung uh, dengan oligark. Kita do something. Gitu kira-kira dari saya, mudah-mudahan barokah, berkenan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang sedikit provokator. Niatnya adalah untuk kita mengingatkan yang hak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.